Semuanya, ketemu lagi bersama aku Uci. Dan kali ini aku bakal nge-review salah satu produk yang lagi viral banget yaitu Scarlett. Nah kali ini aku bakal nge-review produk dari Scarlet Whitening yang terbaru yang viral banget di tiktok di instagram Yaitu Glow Glotening Serum Aku yakin gak cuma aku yang penasaran tapi kalian juga ya kan Nah kebetulan produk ini tuh aku tuh dapat kiriman dari Scarlet Whitening langsung Aku tuh seneng banget karena penasaran pengen nyobain Karena di tempatku itu belum ada produk terbaru yang seru dari Scarlet aku tuh di Kalimantan dan ini tuh agak sulit sih untuk mencari produk-produk terbaru dari Scarlet whitening jadi aku seneng banget aku dapat produk ini dan akhirnya aku bisa nyobain udah sekitar satu minggu di tetes aja nih sekali oles ke seluruh wajah glow tanning serum ini dia tuh udah memberikan sensasi lembab kalau di aku sendiri satu minggu itu aku udah ngerasain efeknya aku tuh jadi lebih lembab gitu dan bekas-bekas bekas jerawat aku sebelumnya itu kalian bisa lihat sendiri video itu tuh banyak banget merah-merah tapi pas aku olesin pakai Cle Ever After Serum kemudian aku combine dengan Glow Tening Serum ini tuh jadi lebih efektif gitu untuk menghilangkan bekas jerawat aku dan biasanya tuh kayak ya gimana ya kalau udah usia hampir ke 30-an itu bakal ada kerutan-kerutan kecil gitu jadi aku butuh banget uh, Skincare yang mempunyai kandungan-kandungan yang menghambat penuaan dini Dalam serum ini, mengandung tranexamide acid, meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan meratakan kulit. Niasinamide melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mengendalikan produksi minyak wajah. Keranium oil menyamarkan garis halus. Alentoin kaya akan antioksidan, sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Nah kalian tahu sendiri kan kalau kolagen itu penting banget untuk kulit kita supaya lebih kenyal, lebih kencang dan menghilangkan tanda-tanda penuaan. Dan yang paling aku suka dari produk scarlett semuanya dari body care, skin care, serum yang aku suka mereka udah badan pom yang pastinya aman, tidak ada tes dengan hewan, jadi aman, halal. Kemudian mereka juga aman dari merkuri. Aman juga dari droguinol, kita nggak punya resiko risiko tertentu yang bikin kita takut untuk mengaplikan satu produk ke kulit wajah kita Kalau misalnya belum ada jaminan badan pohon Dan tentunya kalau skincare itu teman-teman tergantung dari kulit wajah kita masing-masing Dan pakainya juga tergantung dengan kebutuhan kulit kita Jadi kalau misalnya kalian berjerawat, pakai yang untuk berjerawat kalau misalnya kalian punya plek, -plek wajah atau bekas-bekas atau garis garis penuaan Kayak gitu kalian pakainya ini Bradley Ever After atau Serum Glow ini Itu bagus banget Nah sebelumnya aku tuh udah pernah nge-review produk-produk dari Scarlet Whitening Kalian bisa lihat di video aku yang ini Dan di ini aku udah bahas Scarlet itu punya beberapa produk series yang krim-krim wajah itu. Produk dari Scarlett itu sendiri, teman-teman, dia tuh tergantung dari kulit wajah kalian. Kalau misalnya kalian itu punya jerawat nah, ya, pakainya yang Acne Series yang kayak gini. Serangkaian Acne Series ini sama serum-serumnya ini tuh bagus banget untuk mengatasi bekas-bekas jerawat yang membandel ataupun jerawat yang sedang meradang kayak gitu. Dan kalau aku sendiri aku tuh cocoknya pakai yang Breathe Ever After dan alhamdulillahnya aku tuh gak punya banyak jerawat. Tapi aku tuh pengen banget nyelangin bekas, bekas jerawat Jadi aku pakenya itu yang Break Ever After Nah aku tuh kebetulan krimnya udah habis, Jadi aku bisa nunjukin ini aja Karena yang lain tuh udah abis udah aku buang Jadi uh, nanti aku mau beli lagi Dan ini tuh bagus banget di kulit aku Cocok banget dan bisa bikin kulit aku lebih cerah ini tuh aku udah pakai lama banget loh, udah hampir berbulan-bulan yang lalu. Nah, kalau untuk Break Ever After ini kalian bisa lihat langsung di review aku di video ini. Ini tuh udah sepaket sama Break Ever After Cream Day dan Cream Night-nya. Di situ juga ada aku ngebahas tentang acne Series untuk kulit berjerawat Nah aku juga udah bahas kalian bisa nonton langsung di video yang itu packagingnya lucu banget kayak serum sebelumnya dan ini tuh aman banget untuk dibawa kemana-mana anti tumpah dan anti pecah yang pastinya pipetnya gampang banget di apply Nah untuk teksturnya sendiri kalau yang break the ever after ini dia lebih cair ya jadi lebih mudah gitu untuk di di kulit jadi kita tuh bentuknya kayak gini jadi kayak mudah banget gitu loh mudah banget untuk diambil Jadi warnanya juga bening Ketuk. Kemudian Kalau yang Brackley Ever After ini kan dia lebih cair Tapi kalau yang Glow Tonic Serum ini Dia itu bentuknya kayak Lebih kental Berwarna putih susu gitu Jadi netesnya tuh benar bener harus diambil Caranya tuh gampang banget Kalian pencet dulu Kemudian kalian masukin, kalian lepas, dan ambil Emang agak lama gitu keringnya Tapi di kulit tuh adem banget, bikin segar Terus juga jadi kayak lebih lembab gitu Jadi enak banget di kulit Apalagi buat kulit kalian yang kering, itu tuh benar-benar mengatasi kulit kering banget. Nah, untuk cara pakainya itu sendiri gampang banget, guys. Kalian pakai yang Bradley Ever After dulu, sedikit aja, secukupnya ya. Kemudian kalian apply sambil pijat-pijat ringan gitu. Hmm. Jangan lupa ke bagian-bagian yang emang kalian punya peradangan. Ataupun yang, yang kalian hilangin gitu, kalian bisa apply, sambil dipijat-pijat ringan gitu. Kalau misalnya ini udah meresap, kalian tinggal tunggu deh. Tunggu sampai meresap. Dan kalau udah kering kita langsung pakai yang Glow Tanning Serum ini jadi mereka tuh bisa dikombinasi supaya apa supaya hasilnya tuh lebih maksimal untuk menghilangkan bekas jerawat bekas-bekas flek di wajah jadi secukupnya aja nggak usah terlalu banyak karena kalau kulit kalian tuh yang tipenya gampang banget berjerawat atau yang berminyak berlebihan itu gak usah terlalu banyak karena itu bisa bikin lembab justru kalau berlebihan bisa bikin kulit kalian tuh berjerawat jadi secukupnya aja kemudian ini jangan lupa sambil dipijit juga pijit-pijit ringan oh iya sebelumnya sebelum pakai ini kalian jangan lupa harus cuci wajah dulu ya guys Tuh, gimana menurut kalian? nggak usah khawatir, harganya murah banget Cuma 75000 per produk Face Care, Body Care, dan Serum Harganya tuh, satuannya hanya 75000 Jadi murah banget Ini langsung di -order ya guys Supaya kalian tahu Dan bisa rasain juga efek dari serum glow ini pasaran banget sama produk ini order di sini ya supaya kalian dapat produk yang original nggak abal-abal dan dijamin juga ini tuh langsung dari Scarlet Lightning-nya Scarlet Official jadi kalian dijamin dapat yang original Just langsung di order